Ribuan nego. Masih nego dong. Masih nego. kan untung kecil yang penting barokah. Betul. Nah, itu ya teman-teman, fotonya -teman, <laughs> iya. Bang Agus Banten Jaya Mandiri, untung kecil asal barokah. Yeah. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Saya dengan Dedi dari Derosa Auto Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan mendengarkan video-video Derosa -video Tapi buat teman-teman bantu saya subscribe Agar supaya channel ini bisa berkembang Bisa memberikan informasi yang bermanfaat Untuk teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau di review, Dibantu pasarkan agar bisa menjual dan bisa mereferensi, bisa menghubungi saya di nomor telepon di bawah ini atau di kolom deskripsi, teman-teman. Nah, kebetulan lagi saya lagi ada di Banten Jaya Mandiri. Saya tekankan di showroom ini adalah harganya, harga mobil bajongan harganya murah-murah dan juga dijual asal ada lebih sama pengolahannya yang penting sama-sama berkah loh teman-teman sama-sama untung sama-sama nah, untung sama-sama berkah kita langsung aja jangan skip-skip ya teman-teman langsung kita ke dengan Bang Agus ya. Assalamualaikum Bang Agus Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. kita mulai ya teman-teman ya. nah Bang Agus kita jumpa lagi ya. kemarin mobil-mobil yang merah-merah itu udah pada lagu semua Lalu, ya laku semua. paling tersisa 1-2 unit kurang lebih ya ya Nah teman-teman di sini harganya benar-benar rekomendasi buat teman-teman semua. Karena apa? Bang Agus ini nggak nahan harga. Yang penting ada lebih, ya wajar-wajar ya lebihnya ya. Untung tipis, untung pak. tipis jual. <ourselves> untung tipis jual. Untung tipis <iodisation> jual. Kita bu pak. Betul untung. Benar. Tapi dikit. Betul. Insya Allah sama-sama cari berkahnya. Sama-sama iya. cari win-win solusinya. Nah, Bang Agus, minta izin, tolong disebutkan Banten Jaya Mandiri itu di mana, beserta nomor telepon Bang Agus lagi. Silakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Uh, kami dari Banten Jaya Mandiri uh, yang berlokasi di Kelapa 2, tepatnya Cibogo Wetan. RT3, RW3, uh, Kelurahan Kelapa 2 Kecamatan Kelapa 2 Samping Karawaci, belakang Sumarekon. Dekat uh, mall, okay. ya kan? Tapi di kampung dikit. <laughs> Pokoknya nanti teman-teman di kolom deskripsi saya cantumkan... <laughs> ya uh, lock, share Sama nomor telepon. Nah, nomor teleponnya silahkan. Nomor telepon saya di 08199 011 atau di 0822 1004 655. Nah, teman-teman, nomor telepon tersebut tersambung via WhatsApp. Teman-teman, ya, mau japri langsung ke Bang Agus Onornya e. langsung. Uh. Insya Allah, harganya dikasih bagus-bagus ya teman-teman. Oke, abangku, sekarang yang pertama yang mana dulu nih? Nah, ini nih. Oke, okay. nah ini bero. Yaris nih. Yaris. Tahun berapa nih? 2012 nih. Tahun 2012. 2012. Bertransmisi uh. manual ya? Iya, e manual. Buat e -manual. daerah nih biasanya, Pak. Buat daerah. Platnya plat F ya, teman-teman. Berplat ya. ganjil untuk... Pajaknya di bulan September pajak apa? Pajaknya untuk sementara telat, tapi nanti terima hidup. Oh terima hidup. <tuh> Nilai pajaknya berapa? Tiga jutaan kurang lebih kurang, ya. Kurang lebih tiga juta. Nah teman-teman tahun 2012 ribu Yaris E manual, uh -uh. kilometernya berapa? Bang. Kilometernya itu sekitar sembilan puluh ribuan. Sembilan puluh ribuan. teman-teman uh, full set ya kira-kira? Uh, fullset full ya. Yeah. Tersedia buku servis juga. Yeah, betul. Buku servis ada? ada. Ada. Ada. Buku servis ada lo teman-teman. Mobil tahun 2012 yeah. Buku servis ada. Kunci cadangan ada. Waduh luar yeah. biasa. Berarti kondisinya ini bagus banget ya. Ban, ban baru. Oh ya. Yeah? Ya yeah, semua nih baru semua. iya oh, yeah, teman-teman. Oh. Ban masih segar segar. kalau ini ada harus ngesol nih. Ah, ngesol dikit ngesol dikit wajar ya. Ya, ya biasalah. Barat-barat Barat pemakaian. pemakaian betul. Teman-teman yeah. gak usah khawatir. Di sini mobilnya sudah melewati inspeksi nggak ada los. bekas laka ataupun bekas banjir nggak ada ya, sudah ya, ya. lolos inspeksi ya. teman temen uh. karena beliau juga udah jago ngeker mobilnya bener-bener ya. nah ini harganya dijual berapa abangku harganya kita jual murah aja okay. Yaris manual 2012 ya kan dengan pajak hidup itu 109 109 ya. masih bisa nego tentunya ya uh, dikit-dikit teman-teman 2012 Dijual 109 nol ya. langsung nego aja teman-teman. Boleh. Mobilnya masih bagus, saya lihat hmm. juga masih enak banget. nih masih ori ya kira-kira ya. Ini masih ori ya. Sebagian masih ori ya ini. untuk ori. Ke mesin. Ya. Tapi saya tekankan, insya Allah di sebagian besar mobilnya masih bagus banget ya teman-teman. Ya. Tinggal harganya aja sama, langsung Betul. ke Bang Agus. Dalaman masih utuh semuanya. Iya iya iya. Ya. Dalaman juga masih orisinil ya? Masih orisinilan. Benar benar benar. Dalaman juga masih bagus banget. Masih loh, teman -teman. masih bagus ini. Insyaallah teman-teman nggak oh. bakalan nyesel deh untuk mendapatkan mobil Yaris yang masih sangat rekomendasi kondisinya ya. juga masih bagus banget. Uh -huh. Nih sini nih. Untuk kredit nih. bisa. Kenapa kredit bisa ya uh, ini kredit nanti kita bantu tapi untuk sementara kita kan nggak pernah kredit betul tapi kalau ada yang mau kredit tetap kita bantu konfirmasi aja kredit, ya Iya. tuh lihat teman-teman harga di sini masih bisa nego pokoknya ya sini uh. nih yang ini Mercy nah ini Mercy Mercy E 280 2007 kondisi okay. masih mulus original okay. kilometer 117.000 117.000 ya, oh. tangan pertama dari baru ini Jadi, di mana platnya plat Daerah genap, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya, berplat genap, genap. Pajaknya di ya bulan April ya? Ya April 2023. 2023. 2024, terima 2023. Nah teman-teman, uh, pajaknya hidup, kilometernya tadi sekitar 117.000. 117.000 masih sangat 117. worth it untuk tahun 2007. Ini bannya masih baru? Oh 2020. ya, bannya masih tebal banget ya? Bannya ya, masih ori. Iya, juga masih bagus. Masih bagus ya terawat ya? ya. Terawat, terus. Tidak bekas banjir, tidak bekas laka. Tidak bekas laka. Ya teman-teman, ya, di sini ada Mercy E 280 ya. yang tahun 2007, di mana ya. pajaknya di bulan April 2023 dan untuk berplat genap alamat SNK ya. Uh, PT. PT. Jakarta Selatan. PT bukan PT Rental ya masinya. Rental dong. Oke, teman-teman, ya, mobilnya masih sangat bagus dipastikan hampir 95% orisinil ya orang ya, lebih harganya Amin. berapa nih Bang Agus harganya kita buka harga di 138 138 Wow. untuk Habib Mercy, mata Betul. mata apa ya kalau burung? Model kacang ya? ya. Model kacang. Burung untung, buruhan hantu. Buruhantu. hantu, ya kan? oh. hantu. Buru buru buru buru ya, ya. Dia matanya masih lucu Betul. ya kan. Uh, harganya 138 masih, masih nego. Masih nego. Masih nego. Harga di sini teman-teman saya tekankan masih dinegoin sama Bang Agus, teman-teman ada kebutuhan nego aja langsung iya, kondisinya full bagus-bagus-bagus kemarin dia habis uh, service juga dari versi Oke okay. uh, ganti oli okay. terus uh, apa service berkalanya rutin semua aset okay. semua dingin semua normal semua masih normal dalam ya? dalaman dalaman masih ori kaki-kaki masih enak semua oh, teman-teman dapat mobil <tuh> spesial yang benar-benar langka banget harganya juga murah banget hmm. kalau menurut saya buat ukuran tahun 2007 ini teman-teman cek deh di sekitaran harga pasaran mobil ini ya masih masih masih layak pakai lah masih bagus pakai. saya kemarin uh, sempat bawa keliling juga masih enak masih enak ya kaki-kaki masih senyap semua masih senyap ya gitu ya teman-teman nah. oke selanjutnya bang Kita nah ini adalah ke Harier. Toyota Harrier Harrier Toyota Harrier tahun 2010 tahun 2010 tahun 2010 ini Cat masih orisinilan full semua. Masih full masih ori, masih ori, masih ori, masih ori, masih ori, masih ori, masih ori, masih ori, masih ori, masih belum saya perpanjang. Betul. Tapi besok rencana mau diperpanjang ya Om. Belum ori, belum masih ori, ya. masih ori, masih ori, masih ori, masih ori, masih ori, masih ori, masih ori, masih ori, masih ori, masih masih ori, masih ori, masih ori, masih masih masih masih masih Nah teman-teman dipastikan sama Bang Agus body-bodinya semua masih full original. Tahun masih 2010 yang, yang tipe 2020. apa nih Bang? L premium. L premium. ya oh, L premium, premium ya teman-teman yang paling tertinggi loh. Ya. Ini triptonik ada sunroofnya. Ada sunroof. Betul. Dan pajaknya di bulan 12 panjang ya. berplat ganjil alamat SNK daerah. Daerah Jakarta Selatan. Eh, Jakarta Pusat. Ah, Jakarta Pusat. Atas Jakarta sana PT, pusat. Juga. PT juga. PT juga. PT juga. juga. S am tapi bukan peternya ya? dong ah. Ini PT Minuman. PT Minuman. PT Minuman. Iya iya iya. Dan nah. kilometernya berapa bang kira -kira? Kilometernya itu sekitar tujuh puluh delapan ribuan ya. Tujuh puluh delapan ribuan. Wow. Buku servis, manual booknya ada semua langsung. Surat semuanya. Ya, full set wow. Semua. Kunci dongkrak, kunci serep ada semua. Waduh benar ya untuk ukuran 2010 ini istimewa kita banget istimewa ya? lah kondisinya cukup-cukup ya. lah tapi ini enggak dibagus-bagusin memang kondisi seperti oh, ini dong kita buka apa nah. adanya kita main di PT ya kan rata-rata kita mobil kadang PT Betul. dan memang apa adanya kayak gini sudah melewati selek selektif ya lah. udah mobil Perifikasi bukan bekas selektif. laka Betul. bukan bekas banjir juga Betul. nah untuk harganya saya buka di angka 200 200 juta 200 masih juta. bisa nego masih nego, masih nego dong masih nego kan untung kecil yang penting barokah. Betul. Nah, itu ya teman-teman, fotonya <laughs> Bang Agus, Banten Jaya Mandiri, untung kecil asal barokah. Yeah. Nah, pokoknya mobilnya bagus banget. Saya yeah. udah liatin dalam-dalamnya juga. Tadi juga saya udah sempat ngetes juga. Wih, pokoknya but mobilnya. Yeah, betul. Insyaallah no no celak <laughs> yeah, iya Bagus banget. Bagus banget. Iya, iya. lampu, -lampu masih bagus. Betul, betul, betul. Selanjutnya, Bang. Nih, <laughs> Lanjutnya ada saya kita... yang kemarin nih, Bang nih. Uh, ini ya. kemarin belum udah, terjual, kemarin kan? udah udah laku kemarin udah laku kemarin. ini ada baru lagi Oh baru lagi nah, kemarin punya 2009 tuh tiga Pak Oh ya yeah. nah, ini udah laku dan nah, uh. ini masih ada dua lagi Oh gitu yeah, yeah. kemarin mobil ini masih di Bandung mm -hmm. baru kita ambilnya Oh, ini Avanza 2009 okay. kilometer 130 tiga an seratus tiga an tahun dua ribu kaki-kaki daleman jok masih bagus, masih bagus, hanya ada. Ya ini teman-teman <coughs> plat ganjil untuk alamat SNK daerah Jakarta Selatan masih bagus, masih ya. masih bagus, masih bagus, masih bagus, masih bagus, masih bagus, masih bagus, masih hidup masih bagus, uh, Hidup. Dong. hidup masih bagus, hidup. Pajaknya Oktober 2023, 2023 ya, 2023. Temen -temen 10. 10. 10. Tapi kalau teman-teman mau yang mati kondisinya seperti ini apa Gak apa Gak masalah. Berapa harganya? Tinggal harga? dipotong dari harga aja. Dari harganya. Aja. Saya buka harga 86 juta. 86 juta ya, pajak hidup. Pajak hidup. Kalau pajak mati kira-kira. Kalau pajak mati ya sekitar tujuh tujuh tujuh delapan tujuh delapan lah. Tujuh delapan, dikasih nggak bang? Kira-kira. Eh -kira? uh, mikir dikit lah. Mikir dikit ya. <laughs> ngopi <Pambingan> ngopi santai. Iya <laughs> iya iya. Ini pajaknya mati berapa kali bang? Tiga uh, jalan 4 Tiga jalan 4, Ya. teman-teman nah, pajak nilai pajaknya berapa bang kira-kira? Nilai pajaknya itu sekitar 1,8 1,8 Per tahunnya. Jadi kalau misalkan dia mau langsung BBN kadang, -kadang ya. kan pembeli ada mau langsung BBN nih bang. Deddy. Betul betul betul. Jadi betul. Uh, sengaja saya gak berpanjang kadang dia udah pak mutasi ke alamat saya betul. jadi sengaja kita gak berpanjang oh. berarti tinggal nambah dikit biaya mutasinya betul. aja ya iya. uh -huh. semacam kemarin kan yang kuda-kuda itu kemarin betul. yang merah betul. itu kan mati betul. ya kan ternyata ada yang mau perpanjangin sekalian BPN gitu. ya udah langsung ya teman-teman dikasih opsi pokoknya sama Bang Agus huh. mau terima hidup harganya sudah dijelaskan tadi 86 betul. juta masih bisa nego betul dan untuk yang pajaknya dalam kondisi mati, dijual 75an, mikir dikit. Ya, ya, ya. <laughs> Tinggal teman-teman langsung WA aja. Ya. Untuk nilai pajaknya pun murah. Teman-teman mau langsung BBN, silakan. Murah meriah kok. Murah, murah, murah meriah. Betul. Bagus, banget, bagus banget, bagus banget. Nah ini, ini. udah rapi nih bang. Yang ini udah rapi nih, udah, rapi. udah siap pentas ya. Udah dong, ini siap ngangkut apa minuman, siap kerja ya, makanan, Betul. catering catering, siap cari duit, siap cari duit. Tahun 2000, uh, tahun 2011, 2011 ya, kan? ini. Uh, pajaknya nanti sama akhirnya kita terima hidup. Kita terima ya hidupin, kan? oke? Okay. Angka lima juta. 59 juta, yeah. tapi masih bisa nego dong. Ya yeah, nego dikit. Nego dikit, nego mikir nego, aja deh. Nego, deh. nego mikir <tuk> dia. Kita di sini ngasih kopi pak. Oh iya, Kalau iya. ada tamu oh iya. kita kasih kopi. Oh iya, iya, iya. Biar enak kita Bener nuker, bener Pokoknya iya. teman-teman yeah. dibuat nyaman sama bang Agus yeah, deh. kalau oh datang ke sini. Ini teman-teman platnya genap atas nama PT juga ya ya satu ini satu tiga satu udah AC belum ah sudah ada AC belum belum Masih standar ya masih standar -AC, ya? Ya. ini uh, ya. PT juga mm -hmm. PT Cakra ya PT Cakra plat <laughs> genap ya teman-teman pajaknya iya. di bulan November terima hidup dijual seharga 59 juta masih nego betul, betul negonya betul. Nang. langsung aja ke sini dah langsung dong pokoknya Insyaallah Bang Agus fast respon. ya betul. Tapi teman-teman kalau bisa sih jangan WA dulu ya. Jangan. Langsung telepon dulu. Eh, karena jarang dibuka, <laughs> dibuka karena banyak banget yang WA, banyak iya, bener iya, Aduh. Bahkan banyak Bang kayak kemarin tuh suruh nyari kuda banyak banget. Banyak. banyak banget ya. Yeah. Waduh ya, luar biasa. ya. Karena kan mungkin sekarang ini kan emang zamannya sosial media betul, ya, sosial media. Betul, jadi betul. mereka lebih cenderung di sosial media. Betul. Kita kembali ke mobil ini, nah. mobil idaman para bujangan. Nah, benar. Ini mobil benar. idaman para bujangan nih, bang. Iya, iya, iya, iya, iya. iya. Ini Gelen. Mitsubishi Gelen. Mitsubishi gallon nih. Gallen ya, anak-anak muda bilang nih, Galen Hill, Galen Hill, Hill, tahun bener. 2001 ribu satu, matic dua titik selesai ya. Kalau bicara bensin, kita bicara lari ya, benar Jadi, bener, kalau bener. mobil ini ada siram. Uh, hampir utuh, si rampul oke okay. ya kan untuk body body, pajaknya telat dua kali. Oke okay. ya kan, telat dua Warna, kali betul. Plat genap plat. kecil, uh, platnya ini plat genap genap untuk alamat SM, Jakarta, ka, Jakarta Selatan yeah, ya, Jakarta Selatan, perorangan, uh, perorangan panjang pajaknya bulan tiga ya Bang ya, ya betul bulan tiga, bulan tiga dua bulan dua Maret du 2023 ya, 2023 nanti terima di dipastikan panjang ya makanya teman-teman teman-teman uh, media nanti mau posisinya hidup apa mau posisinya mati betul ya kan? karena kita opsinya biasanya ketika orang beli mobil udah balik nama aja bang betul, gitu kan? betul. Atas betul. Nama dan dia mau ribet kan kalau betul. saya perpanjang duluan betul. ya kan sayang benar ya kan pajaknya dibuang lagi betul ya kan? ada pilihan ya, opsi ya, ya. mau belinya mau dalam keadaan pajak hidup ya atau pajak dalam kondisi mati betul tahun 2001, tahun 2001 yang 2.4 yang model hiu kan kaki-kaki enak Oke okay. uh, respon semua oke okay. dan pelaknya ini kita pakai HSR nih. Oh HSR wajah oh, HSR. Ya, malu, HSR. jadi uh, karena ini mungkin bekas anak muda benar, ya benar, benar, dan benar. dia katanya masih sayang Pak oh. saya beli pelaknya kemarin 13 juta setengah oh. kayak gitu jadi belinya ya. Mesin mesin gimana bang kira kira? Mesin masih oke. Okay. Kita okay. kemarin ngegas seratus uh, enam dari Jakarta Pusat masih aman jam masih pagi aman. ya. Oh. Jadi tinggal bensinnya nah. Aja. <laughs> nah ini kilometernya berapa bang kira, -kira? Kilometernya ini kalau nggak salah ini seratus enam puluh an. 160 kilometernya seratus enam oh. Untuk kondisi bodi semua sih udah utuh sekarang ya. Cuman okay. saya tekankan ini ada siram. Oke. Okay. Uh, Penasiram sekali dia. Oke. Okay. Jadi posisinya bukan orisinilan lagi. Betul. Karena ini mungkin anak muda mau di. Tapi wajar memang karena wajar, tahunnya lawas. Bukan tahun wajar. muda lagi. Untuk dalaman uh, jok semua masih orisinilan. Masih orisinil. Masih, oh. masih orisinilan bawahnya ya, dia. bawahnya dia nah untuk harga ini okay. posisi hidup saya buka harga 70 juta 70 juta posisi hidup ya 70 okay. juta tapi untuk posisi mati tinggal dikurangin pajak aja nah kira-kira mati berapa tahun bang? Uh, dua tahun jalan tiga dua tahun jalan tiga Satu uh, 18 nanti, 1, 8, nanti. nanti kira -kira kalau 8, 8. misalkan harga 70 juta saya hmm. terima BBN-in ke dia 70 juta? terima BBN udah terima BBN? iya betul hmm. terima BBN tapi Ko Jabodetabek ya? iya terima atas nama lah yeah. iya kalau luar daerah paling nambah nambah selisihnya nambah, aja nambah selisihnya ya. Selisihnya aja. Selisihnya. Ya teman-teman Jabodetabek di cover untuk PBB-nya. Betul. Harga 70 juta. Nah, kalau untuk pajaknya dalam kondisi mati berapa kira-kira, Bang? Uh, untuk kondisi mati ya kurangin paling 10.000 lah. 10 jutaan. Ya, Berarti 10 jutaan. sekitar 60 jutaan. Betul. Nah, tapi ya, harga tersebut masih bisa dinego setelah ya, halus ya. Oke, biasa. <laughs> oke, nego-nego sambil mikir, sambil ngobrol ya. sambil silaturahmi, teman-teman. Betul. Pokoknya Bang Agus orangnya super kok. Orangnya enak kok dan ya. orangnya juga welcome buat kita. Ya, Insya Allah. Nah, nih kembali ke kembali Avanza lagi. nih. Avanza. Oh, ini, ini hampir ini adek kakak nih. Bener. Cuman ini nopolnya khusus orang-orang Bandung, Bandung. Ya. Betul. Petang kembang nih, Pak. Foto kembang deh. buat betul. ganjil pajaknya di bulan 8 dan ya, 8 teman -teman hidup hidup oh ya, pajaknya, pajaknya hidup, hidup. Ya. tipe G tipe G manual tipe G manual ah, warnanya warna merah hati warna merah hati warna spesial bagus istimewa Betul. saya sebenarnya lebih senang cenderung warna ini loh bang ya, dibanding bener. warna hitam <laughs> <laughs> karena lebih ini, kalem kelihatannya ini kalau kita ngesol pun ngecat ya. ya kalau ya. orang bilang ngecatnya aja lebih mahal lebih lah. mahal, mahal. warna-warna yang lain karena dia warnanya gitu. khusus benar nah, daleman masih utuh kilometernya seratus 100... Seratus tiga puluhan. Seratus tiga puluh ribuan. Atas nama. Atas nama PT. PT juga. Ya? Atas nama PT juga. Oke. Okay. Ban ban baru semua. Ban ban baru semua. Oh. Gitu. Berarti ini belum pernah dicat ya mobilnya? Kalau ini uh, oh. belum, tapi oh. yang belakang udah ada. Oh. Yang belakang udah ada. Semuanya masih utuh deh. Sebagian besar mobil mobil di sini yang dijual sama abang kita ini masih original ya, ya. kurang lebihnya ya aja. tapi sebagian juga ada yang yang kayak seperti belakang ya, spandernya ya, atau bagasinya kayak, ya di sini kan nih enggak ya apa-apa ini panelnya agak, agak buluk agak buluk uh, kayak orang belum mandi pudar, kayak orang belum mandi yang ini nih ini kilometer 130 atau sampai ya. PT harganya berapa? Harganya eh uh, saya buka sama dengan itu harganya 86, 86 atau 86 juta jutaan, ya. tapi masih bisa nego ya masih lah tapi ini pajaknya hidup loh teman-teman. Pajaknya hidup ya. Teman-teman nggak -teman bisa nawar pajaknya, kalau mati gimana nggak? Karena ya. ini pajaknya hidup. Paling dinego aja. Dinego abang. aja. Nego sambil ngopi. nah kita ke Starbucks agak jauh betul, ya kan? Jadi betul, kopinya Indo Kafe aja. Betul. Ya. Oh, oh, oh. Pokoknya pilihan kopinya banyak di sini. <laughs> Ada iya, Kopi iya, Umbruk. Iya. Kopi Gayo. Ah, kopi Gayo. Iya, ya. tapi di transmisi manual ya. Uh, transmisi manual, okay. tadi kan masih oke. Okay. Okay. Uh, AC-nya juga kemarin baru freon ya. Uh, uh, masih Karena, dingin ya, masih, masih bagus dingin. ya. Karena kemarin ya AC-nya udah nggak terlalu dingin, uh, uh. terus kita tambahin ya. Tapi untuk interior, saya pastikan masih rapi semua. Teman -teman. Masih rapi semua. Dan eksterior pun masih garing bagus, iya, orang masih warnanya moral, masih keluar, masih auranya, aura worthless. positifnya masih keluar. <senyak> iya, <nih. ter> aura positif. Dia jarang mabal soalnya. <tuk> jarang mabal. 86 juta langsung <tuk> sama Bang Agus. <tuk> Oke, okay, kita ke belakang. <tuk> Oke, okay, baik. 300 tiga ratus. L 300 Yang box ya? Ya, L tiga ratus box bagi nah. apa teman-teman yang butuh apa namanya eh uh, butuh buat ekspedisian okay. ini kan boxnya ada box besi ini box aluminium oh iya ini dua ribu ya hmm. yang bok ini dua yang okay. ini dua ini dua ribu betul oh nah ini teman teman ini mobil masih orisinilan full cuman mesin habis turun Mesin habis turun. Habis turun mesin kemarin karena ya biasa lah ada ngasap. Betul. Ya kan kalau solar betul. kita ada ngasap kita pasti kodok ring. Betul. Kodok ring ya kan boring ganti semua kita perbaiki dan hmm. mobil nanti ketika kita jual siap pakai. Siap pakai. Siap pakai. Jadi ada kalo, garansi mesinnya berapa bulan barangkali? Uh, saya sih kalau mesin kita garansi satu bulan. Satu bulan. Kalau bekas turun ya yeah. kalau bekas turun mesin tuh garansi satu bulan okay. karena Uh, kita pun sama toko sama bengkel masih garansi. Masih garansi. Gitu, Pokoknya teman-teman enggak usah khawatir gak ya. usah khawatir. Betul. Jadi kalau misalkan eh uh, teman-teman ada mobil, uh, mobil ini uh, habis turun mesin ya, uh, kalau pemain-pemain niaga dia pasti tahu, Pak. Betul. Uh, karena dia beli pastikan yang rewel itu kan di mesin. Betul. Uh, ketika udah habis ganti mesin total semua, itu hmm. pasti dia nyaman pakai. Bener. Jadi indraian ya in ya. Iya, Jadi Nih, 2012 kita okay. buka harga 89 juta. 89 Betul. juta, Betul, 89 juta, 2012. 2012. 2012. 2012. belas, dua ya dua uh, Belum. Belum ribu masih standar. Uh, tapi sudah bok, bok belas, dua ya dua belas, dua ribu dua teman dua ribu bemper nih bang, jadi ini belas, dua nanti kita pasangin lagi ribu yang kurang-kurangnya paling kita rapiin aja. Betul, teman-teman. Tapi -teman nah. bukan bekas laka ya, boleh dilihat itu semua utuh deh. Nah. Iya, iya, benar-benar, benar. benar, benar. Gitu. Dan dijamin juga nggak bekas banjir juga gak ya. Enggak dong, Kalau mobil-mobil gini deh jarang pak bekas banjir. Betul. Cuman ya itu aja. Penyakitnya kemarin hmm. uh, mesinnya ngebul, hmm. terus kita kodok, Betul ya kan, oring, terus uh, seher, semua kita ganti semua. Betul. Betul. Jadi kita ganti semua sampai kenoksel kemarin semua hmm. ganti. mobilnya udah. Perawan lagi ya. ya. <laughs> Kalau yang ini 2011. 2011, 2011 ya, bagus. Masuk semua. Semua, bagus nah ini pajaknya bulan apa bang? Pajaknya ini bulan tiga, uh, nopolde plat D, Bandung. Bandung juga, uh, uh, plat platnya ganjil. Plat ganjil. Pajaknya okay. hidup apa mati nih? Pajak hidup. Pajak uh, hidup ya. 2023. 2023. Ya. Bang ini sama-sama nggak? -sama Kira-kira pajaknya hidup? Sama dong. Plat D juga. Plat, plat D. Plat D juga plat yeah. ya. D, ya. Jadi ya, mobil, ya. mobil box Pol diesel ini <laughs> plat D semua. Iya. Yeah nah itu Padahal. pot ganjil pajaknya di belakang ini juga sama barangkali sama-sama juga, sama ya. juga oh iya yeah. ya teman-teman dipastikan mobilnya semuanya siap jual udah sehat-sehat semua Betul. terus uh, bagi teman-teman yang butuh armada niaga okay. karena kita juga ada main uh, niaga Uh, butuh box atau betul. wing box atau uh, kelas-kelasnya HDP, HDL kita ada juga. Tersedia ya. Tersedia. Jadi kalau bagi teman-teman yang khususnya main uh, niaga, mm -hmm. uh, kalau butuh buat nambah armada, armada di PT buat ya kan? silahkan bisa telpon ke Betul-betul. Jadi ini jual harga berapa, bang? Yang Aikin. ini kita buka harga 85. 85. Ini ya, 80. 89. 70. Sedikit lah, bang benar kita nggak mau jauh-jauh betul ya, betul takut betul, pindah betul, ke betul. orang lain nanti tapi dipastikan teman-teman kondisinya masih sangat bagus masih bagus, sangat bagus. Kalau kondisi sih uh, Alhamdulillah, ya kita kan untuk mesin-mesin kita tetap perbaiki. Betul, betul, betul, Kalaupun Kalaupun betul. ada yang kurang, nanti si pembeli biasanya kan uh, komplain, uh, "Kita perbaiki request lah, request. ada trouble ya. konfirmasi aja sama Bang. Agus Karena mobil Allah. niaga ini beda, Bang. Kayak mobil passenger. betul, betul, betul. betul Kalau mobil passenger otomatis biasanya nongkrongnya dimengerti, Bang. <laughs> ya kan, <laughs> terus di mall-mall, Mobil gini nongkrongnya di pabrik di mall, ya kan mall, Ya kan, ya, gitu beda kelas lah. Ya teman-teman gitu. 80 jutaan dijual insyaallah mobilnya sudah sehat-sehat semua. Betul. Barangkali teman-teman yang mau beli langsung atau mau kredit aja silakan request sama Bang Agung Betul. Nah teman-teman berikut tadi yang telah kita review sama Bang Agus di Banten Jaya Mandiri Mudah-mudahan review ini bisa merekomendasi buat teman-teman yang ada kebutuhan untuk mobil yang murah-murah ya. Abangku barangkali ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup uh, Untuk teman-teman yang kemarin sudah lihat Youtube kami, ya kan Deddy Rosa Uh, kedepannya ya kan bisa bisa like kalau kata Ustaz Soma, ya oh, bukan like and save kan betul. subscribe kan gitu kan jadi uh, apa namanya yang belum pesenannya betul. yang belum terlaksana ya kan yang harga kemarin kan banyak yang pesen tuh bang. 40-50an 40 an, 40 -an ya kan uh, ditunggu aja betul mudah-mudahan besok lusa sama-sama kita saling doakan kita dapat lagi yang lebih murah betul insya kan? mudah-mudahan biar kebutuhan teman-teman kita penuhi uh, selebihnya uh, kita pamit undur diri ya bang okay. ya uh, mudah-mudahan teman-teman uh, bisa klik lebih banyak lagi bisa tonton lagi ya okay. kan uh, dan kita bisa sama-sama apa bang sama-sama apa Bang? Dua video. Ada ah, dua video ya kan. Oke okay, Bang jadi. Ya kan? kan? Terima kasih Sama-sama ya kan? Bang Agus terima kasih. Nah, berikut teman-teman yang telah kita review mohon maaf apabila ada kekurangan dari hal kata-kata maupun penyampaian dan dari segi tampilan ya. Ya, betul. Saya dari Dora Auto, Bang Agus dari Banten Jaya Mandiri untuk diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Salam sukses.